Saya akan di sini akan bawakan materi yang saya tulis paling ngawur di muka bumi ini. Nah, ini komik luar mungkin nggak ada yang berani bawa materi seperti ini. Cuma mohon maaf, apakah Om Didi siap tutup channel? <laughs> ini bukan pamit terus balik lagi loh, bener-bener tutup loh. Kalau siap, boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Saya akan bawakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kafir kafir, kafir, kafir kafir adalah orang yang jauh dari Allah dan juga Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. kalau orang yang suka melayani pembeli itu kasir <risas> <tutuk> <tutuk> <tutuk> <tutuk> betul betul <tutuk> <tutuk> aduh, aduh, aduh aman gak om? aman ya? Um. <tutuk> aman, ya. <tutuk> Ya Allah, orang minim wawasan sausan dakwah. Wow, aduh, aduh, aduh, oh bahaya ini. Aduh.